Facebook Guys boleh spam balik. RM3 setiap hari. Ha ha. Saya akan pastikan Facebook Ads tidak lagi gang macam sekarang. Diumumkan kedatangan WAE, Yasid, Ben Hambrut, Ben Man, Ben Harife, Raden Sentosa dari Semarang, Indonesia. Dipersilakan. Selamat datang semua. WAE, main-main. Seri-seri. Eh, pasal mic besar sangat ni Sponsor, sponsor ha? Oh, sponsor ah. Ok, ok Teruskan eh. Assalamualaikum Ui, Lupa terima saya Assalamualaikum ha, Apa khabar semua rakyat rakyat jelata? Khabar baik Ok, semua baik Dia kena dekat sini, sorry ha. Ok, semua sihatlah. Okey, seperti kasi semua orang tahu lah kaya. Kalau berdirinya saya kat sini Maksudnya Dah nak pilihan rakyat lah tu Sebab selalunya saya tak ada Waktu tak sebelum ni. So sekarang akan dia baguslah muncul saya ha gitu. Okey, ini adalah Y A yes amber. Nah, selulu orang YB kan YB yang berhormat yang ni tak ni YA asal boleh tak ada apa ada YA dia untuk cepatkan tu Yasin tak mahu lah macam-macam YB YB ledek-dek cerita melirik-meliruk tak mahu tak mahu teknik nak terus Yasin nak pagi tu tiga manifesto dah satu bonus untuk lah okey tiga tu yang pertama iaitu sekiranya saya terpilih untuk PR ini jadi wakil rakyat semua rakyat jelata saya akan pastikan Facebook Ads tidak lagi garang macam sekarang uy dia punya garang tu tak boleh buat bincang lah ni sebab rata-rata ramai Niaga online Facebook ads sekarang ni Asyik-asyik kena ban Sikit-sikit kena restricted Sikit kena ban Kena buat akaun baru Kena buat banyak akaun-akaun personal Kesian Penatlah tak ke macam ni Macam mana Facebook ads Dia boleh bijak Pijak rakyat kita. Kita tak mau Facebook Ad macam ni. So, kalau saya jadi YB yang tahu Eh, YB tak boleh. Saya jadi YB yang Saya akan pastikan Facebook tidak lagi menekan peningkat-peningkat online Facebook. Ah. Yang kedua. Sekiranya saya menang. Saya akan wujudkan satu lagi jawatan kuasa khas untuk Facebook Ad. Dan saya akan pastikan semua untuk chatting dan support dalam Malaysia, bahasa Malaysia bahasa-bahasa kita hal ini kerana sebab Facebook Ads rata-ratanya kena bahasa Inggeris apabila kita guna bahasa Inggeris jadi tak wah, jadi tak sampai jadi tak sampai bila, bila tak sampai orang kita kalau tak sampai dia nak marah tak lepas so kena tulis bahasa Melayu dia boleh marah apa hal ini bukan D***** selesai lah perkataan-perkataan saya ni anak Dan yang ketiga Yang paling penting sekali Saya akan pastikan Semua peniaga-peniaga Facebook -peniaga, Ads Boleh spend balik 3 ringgit setiap hari Ha, ha Sekarang 4 ringgit sekupang Saya akan duurkan balik 3 sehari Dan dengan 3 ringgit Kita boleh buat sales Macam video saya sebelum ni 3 ringgit je Dan aku dapat return Dalam 1,5 Ah, macam mana Sonokkan 3 nanti sehari lah Dan yang bonus Ini bonus ni Sebenarnya nasihat lah Pada peniaga-peniaga online Kat Facebook Kat luar sana tu Tolong Tolong letak harga Dekat Apapun yang Sosial nah, Bayangkan Kalau nak beli harga tak letak dah tengok semua benefit ni Alamak harga tak data dah kena pm nak kena pm nak tunggu auto reply nak kadang-kadang isi form lah apa padahal orang tu nak tahu harga aja ha. dan kadang-kadang ada juga rakyat jelata ni seller ni peniaga dah letak harga dah tapi tak faham juga. dia pergi tanya pm berapa harga pm bro pm si saka akhir kata apa-apa <Sukur> pun <Sukur> <Sukur> <Sukur> <Sukur> undi saya untuk ter akan datang ni dan saya pastikan setiap peniaga FBS di Malaysia khususnya akan tahu cara ber-FBS dengan mudah-mudah murah dan semua mudah murah memang benda paling senang senang-senanglah apa Tengok aja video-video Yasim Amron dekat YouTube dan jangan lupa subscribe. Ya. Assalamualaikum. Eh, bro, maaf kena. Okey, cuma saya cakap dia YASIM AMRON. Dengan ucapan yang begitu memang kali sekali. Ish, dia pata tak tahu ke TikTok X lagi sempoi ada berde Facebook X. Oh, my my my, kat betul. Mai tak tahu lagi. Ayuh bro. Kalau saya menang, saya akan buat Facebook itu tunduk pada kita. Ah, oke. Okay. <San> Dan akhir kata, apa, -apa pun.